seperti itu. Dan kalau kalian menyelesaikan level, kalian hanya akan menambah skor, bukan poin, seperti itu. Dan kita kembali ke halaman utama. Oke. Okay. Dan gini dulu, sampai di sini dulu untuk penjelasan kali ini. Dan kami akan usahakan secepatnya mungkin game kami akan dipublish di Play Store. Terima kasih. Sampai jumpa di game selanjutnya. Dadah.